Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian saya ceritai bagaimana kabarnya. Semoga kalian tetap sehat, semangat dan tetap dalam ridzuan Allah Subhanahu Wataala. Anak-anak sekalian, Pak Guru mau menceritakan sebuah kisah pada zaman. Rasulullah Muhammad S.A.W yaitu kisah Surakoh Pada suatu ketika ketika Nabi Muhammad S.A.W beserta Abu Bakar Asidid melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah melakukan hijrah hijrah Nabi Muhammad S.A.W dengan aku bakar Maka dikejarlah seorang Yang kafir Yaitu namanya Sekokoh Dia mengejar Nabi Muhammad Karena hendak memperoleh hadiah Yaitu hadiah 150 Karena dikala itu Ada sayembara, barang siapa yang dapat Membunuh Muhammad Maka dia akan mendapatkan Hadiah karena, karena Surakoff Merasa mampu Untuk Melakukan hal itu Maka Dia mengejar Muhammad Dengan kudanya yang tangguh Membawa Pedang Dan baju besi lengkap. Dia mengejar Muhammad dengan memacu dengan kencang. Sampailah dia mengetahui keberadaan dan perjalanan Muhammad dan Abu Bakar. Namun dengan pertolongan Allah. Saudaraku, terjatuh dalam bumi. dan kudanya jatuh surokoh pelanting dan jatuh. maka surokoh heran kenapa hal ini bisa terjadi karena dia belum pernah membawa kuda sampai jatuh seperti yang dialami namun dia putus asa karena karena dia tidak putus asa karena ingin sekali mendapat hadiah seukur kontak nafsu untuk duniawianya yang mendorong dia bangkit lagi maka dia bangkit lagi untuk mengejar yang sudah kelihatan begitu dia sudah dekat dengan Muhammad maka tergosok lagi dengan bumi Aturan. Kudanya mengantuk dalam banget dan tidak bisa pakai. Maka dia minta tolong kepada tolong? Orang sana. Doakan Bapak Tuhan. Maka didoakan oleh Muhammad Salomo. Dan itu itu akan dia bisa bangkit lagi dan dia sudah tobat, dia sudah menyerah, dia tidak akan membunuh Kemudian sebelum Surakoh pergi, penanggung-penanggung Jangan kau ceritakan kepada siapapun keberadaan saya. Lindungi beri keamanan kepada saya. Maka suwoco berjanji dia akan memberi keamanan kepada Muhammad. Tidak akan memberitahukan kepada orang lain dan dia akhirnya masuk Islam. Itulah kisah suwoco yang kemudian dia masuk Islam. Setelah mengetahui muqsijat Nabi Muhammad Yaitu selalu Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Setelah Hal itu terjadi Muhammad Dan Abu Bakar bisa melanjutkan Kejalanan ke Mekah Dan Surah Qah pulang Dengan Akhirnya dia masuk Islam Itulah anak-anak sekalian Kisah Sahabat Nabi yang bernama Suroko Semoga dengan kisah ini tadi Kita dapat mengambil hikmah Kita dapat lebih Mencintai Rasulullah SAW Yang telah berjalan untuk Menegakkan agama Islam Yang kita cintai Demikian yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat kepada kita semua dan akhirnya, wilayah Tabib berita ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.